Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ilsia Gustiani dari Employe Class base 45 dengan student ID tipe Di sini saya akan membuat video singkat untuk memenuhi tugas dari Miss Nadia yaitu tugas communication skill. Dalam video ini saya akan membahas mengenai sistem AI atau Artificial Intelligence. Intelijen adalah kecerdasan buatan Yaitu sistem komputer yang dibuat setara dengan kecerdasan yang dimiliki oleh manusia Dan Apakah benda-benda sehari-hari yang kita miliki Apakah sudah menggunakan sistem AI Ternyata ponsel yang kita gunakan dalam sehari-hari itu sudah menggunakan sistem AI, contohnya seperti asisten Google, yaitu dimana ketika kita mengucapkan sesuatu, asisten Google sendiri akan menjawab pertanyaan yang kita ucapkan melalui asisten Google tanpa harus mengetik. Nah, untuk contohnya sendiri, untuk sistem AI itu seperti apa? Ini dia contohnya, kita bisa mempraktekkan di handphone. Dengan cara masuk ke Google dan katakan sesuatu, nanti akan terjawab di sini tanpa harus mengetik. Kayak gini, ini salah satu sistem yang menggunakan sistem AI atau kecerdasan buatan, pertandingan Kroasia dan Brazil dan ini hasilnya. Dan ini hasilnya. Oke. Nah, itulah sistem AI yang berada di benda-benda sehari-hari kita termasuk ponsel. Dan itulah video singkat dari saya mengenai tugas komunikasi skill yang membahas mengenai AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Terima kasih dan selamat malam.